Halo teman-teman kali ini kita akan bermain game Euro Truck Simulator 2 dan ini kita akan pakai mod mod ala Indonesia gitu ya di sini tentunya saya akan memakai mobil dan Hacu Luxio dan ini yang facelift ya kalau yang Luxio awal-awal keluarkan bentuknya seperti ini ya ya seperti itu dan ini yang grillnya sudah seperti ini sudah grillnya chrome ya dan ya seperti ini plat pembernya plat N, plat malang Ya, ini dia Luxio dan ini kita pakai map Indonesia kalau nggak salah tadi mapnya ICRF Indonesia Country Road Fever jadi langsung aja kita akan coba ya ini kita akan jalan sedikit aja nggak usah jauh-jauh kita jalan yang pendek-pendek aja dan tadi sudah aku kasih uh, GPS Oke okay. jadi langsung aja kita jalan Oke langsung saja kita jalan Oke lihat kanan dulu kosong yuk Kita jalan cuy Dan mohon maaf kalau rada lag-lag ya Karena hehe laptopnya kentang seganggap gitu cuy Dan ini ya ini tuh saya pakai manual Tapi nggak tau kenapa ini di dashboardnya Uh, tuas transmisinya itu yang transmisi otomatis. Ini kalau pakai otomatis dia nggak mau ngoper enggak kenapa jadi ya udah kita pakai manual kan sesuai dunia nyata. dari luxio meskipun dari luxio di dunia nyata ada yang versi otomatisnya ya. Ini kita pakai manual saja. Ini suasana Indonesianya dapat sih. Oh, ada jalan, ada orang-orang jalan, tuh ada ayam pula nih di sini ada ayam di kiri tadi ada sapi kalau nggak salah ya coba mana dari sapi tuh di sapi eh di sapi di sana ada sapi maksudnya dan ini enggak uh, ada enggak ada speedometer penunjuk bensin ya cuma ada penunjuk uh, temperatur mesin aja temperatur mesin dan juga kecepatan oke ini jalannya sempit ya ini gang tadi aku masuk di gang karena kita akan keluar, wih jalannya belok cuy Oke okay, hati-hati, mudah-mudahan ada mobil ya dari arah berlawanan karena ini jalannya cukup sempit sempit gitu. Oke, okay. mobil parkir sini malah bikin sempit nanti. Oke. Okay kita akan lihat ya kalau video ini banyak yang nonton ya banyak viewnya ya kita nanti akan saya lanjutin kalau enggak banyak kalau di bawah seribu deh kalau di bawah seribu ya yang nonton ini ya enggak akan saya lanjutin kalau di atas ya mudah-mudahan kalau ada kesempatan nanti akan saya lanjutkan gitu cuy yo ini di gang ya tapi batas kecepatannya 80 gitu loh ini yang buat batas kecepatan Rada gimana nih ya? Jalan 80 loh Ini jalan 40 aja Udah cukup lah Gak perlu kencang, -kencang kok Di GPS uh, 48-49 km per jam Tapi di speedometer ini udah nunjukin berapa tuh 60 km per jam lebih nggak <laughs> akurat ya speedometer ini Oke okay, belokan tajam Di depan awas iya nyangkut nyangkut nyangkut nyangkut apa sih nggak ada apa-apa loh Oh nyangkut tembok tuh oke <laughs> oke okay. okay, apakah rusak mobilnya Oh belum hmm. karena nabraknya pelan tadi ya Itu kalau nabraknya kenceng ya udah satu persen kali atau 2 persen gitu Oh, ini jalannya berubah jadi tanah. Oke, okay. uh, di depan ada apa tuh? Di depan ada genangan air. Oke, okay, kita pelan-pelan, awas-awas. Iya, iya, dia belok-belok sendiri. Enggak tuh? tuh, belok sendiri. Mantap dah. Yo, iya, ini mobilnya Luxio. Ini ground clearance-nya enggak begitu tinggi sih, ya ada body kitnya soalnya nih depannya Bumpernya lebih pendek Oke okay, awas Oh memang harus pelan-pelan teman-teman. dari kekencengan berarti <tari> langsung damage 2% mantap nggak tuh? Oke okay. <tari> sebenarnya kalau game-game driving gini nih paling mantap itu paling enak ya sambil nyetel radio musik gitu ya tapi karena ini akan saya upload di YouTube jadi saya nggak akan nyetel musik takutnya kena hak cipta teman-teman begitu ya kan ini dapat seluxiu awas jangan kenceng-kenceng nantinya grup bempernya nanti kena ini oke okay. sip di belokan uh, kenapa nih gak kuat kah ini oke okay lah kursinya maksudnya detailnya gitu lah detail uh, interiornya dashboardnya lumayan ya lumayan lah Oh kita memasuki perkampungan lagi ya e, perkampungan penduk, rumah penduduk rumah warga nih ada ter gimana masuknya itu ter trailer tadi bisa gitu oke ada orang nyebrang awas nih ada yaris bisa diaris dua pintu lagi <laughs> Sangat langka gitu loh Di, di, di sebelah dua pintu Oke ini ada banyak Penduduk ya jadi hati-hati Jangan sampai Menubruk Menubruk nggak tuh Jangan sampai tertabrak Oke ini ada orang nyebrang oh, banyak banget ya yang nyebrang tadi ya Oke sepertinya kita akan memasuki jalan raya ya Eh eh eh eh apa sih ini orang nih Nyebrangnya nggak lihat belakang, nggak lihat kanan kiri maksudnya nggak lihat belakang. Oke, kita memasuki jalan raya, it's pam, saja. Ntar kita lihat kiri dulu. Kok nggak mau jalan nih mobil? Kapan nih? Oke, ke, uh, kita masuk ke terminal apa ya? Ini terminal nih, jangan deh, agak depanan ya karena waypointnya saya tadi taruh di depan situ nah ini kita akan masuk ke kanan kali ya kanannya apa nih ini dealer, oh ini nih, nih, ah rumah makan padang masuk Kita masuk ke sini cuya. cuy ya, cuy nih, nih, awas awas, awas. Ini kayaknya miring deh, bukan bener miring. Kita lurusin, lurusin sama ini, mobil biru. Eh kok oke ruang, eh, ruang rumah makan padang warung nasi dah kita parkir sini ya Oke okay. mungkin segini aja untuk Euro Truck simulator dua kali ini uh, mungkin kalau fuel-nya banyak akan saya lanjutin kalau nya nggak banyak ya sudah ya, ya cukup segini aja gitu Oke, okay, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya teman-teman.